Thank you. Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh mau ngebagi tutorial yaitu Cara membuat google chrome menjadi dark mode Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya Bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat, ini dia cara membuat google chrome menjadi dark mode Baik sahabat untuk tutorialnya langkah pertama kita masuk ke menu setting ya sahabat ya kita tekan tanda titik tiga ini yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke setelan ya sahabat ya. Jika sudah masuk ke setelan kemudian kita di sini pergi ke menu tampilan sahabat. Jika sudah masuk ke menu tampilan langkah selanjutnya kita pergi ke menu tema ya sahabat ya kita tunggu loadingnya kemudian di sini ada banyak tema ya guys ya kemudian di sini jika kamu ingin mengubah Google Chrome kamu menjadi dark mode kamu pilih saja di sini color themes by Chrome ya di sini ada tema just uh, black ya sahabat ya tema dark mode sahabat kita klik yang ini ya sahabat ya kemudian di sini kita tambahkan ke Chrome kita tunggu dan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 Google Chrome menjadi dark mode ya guys Baik sahabat jangan lupa like video ini Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar Dan jangan lupa lagi share-share video ini ya Agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya